Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape So, untuk video kali ni Aku nak buat something tau Okay Aku nak tunjukkan dekat korang yang Okay, actually Radio yang korang tengok sekarang ni Tak ada bluetooth Jadi aku nak tunjuk dekat korang Macam mana aku convert uh, radio lama ni Sampai boleh jadi ada bluetooth lah So Dekat sini Okay aku dah prepare satu phone Untuk aku connect ke bluetooth lagi And mana kunci aku eh Sekejap kita boleh ambil kunci So kunci kita ada Kita pakai zing okay. Just to make sure Video ni function Okey, so sekarang radio dah hidup. Aku buka ke mode AUX, okey? Seperti yang kau nampak. Okey, yang specialnya kalau guna AUX kabel, jadi kau orang kena cucuk kabel AUX, pergi ke kau orang punya phone kan? Phone yang ada 3.5 mm jack kan? Jadi kat sini Case-nya aku tak nak Cucuk sebarang apa-apa Wire dekat phone Okay Seperti yang korang nampak ni Okay Korang nampak ada kabel AUX kat sini Aku dah cacat Standby And Aku direct Aku masukkan ke dalam radio And then ha Ni yang specialnya Ni AUX kabel aku Okay Dan ni Aku punya charger Dan aku tarik Aku connect dekat Sini Okay Let's see how How this These things work Okay first Radio kita dah hidup And Kita tekan ni Sampai dia Okay dia dah on And Kita ada phone kita hmm. Kita buka Okay dan now, kita connect bluetooth Okay, ni aku punya Bluetooth Dah connect So, kita pergi buka kat YouTube Music Kita play Samsung Okay, contoh kita buka lagu ni Okay So, jadi dia function Okay, ini mungkin trick ni untuk orang, untuk korang yang mungkin kekurangan budget nak beli uh, set radio baru ataupun set, uh, you know, Android TV. Jadi, aku boleh suggestkan cara ni untuk korang, korang nak enjoy music tapi korang malas nak beli Android player ataupun apa, semua kejadah tu lah. Okay, seperti yang korang tahu, kereta Saga LMST ni. Proton Saga LMST ni Dia hanya mempunyai dua speaker sahaja Di belakang Dan dekat bahagian depan tak ada speaker Jadi korang kena setiun Aku nak tunjuk something special uh, On the next video Actually Dekat sini ada speaker Dekat sana sebelah steering ada speaker And dekat belakang kita ada dua bass speaker Yang besar punya Itu pun barang custom tak And aku harap korang kena tengok lah Dekat next video And that's all from me for today's video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Aku Daniel, escape in house. Peace. Assalamualaikum. Ciao.